Elvonda Michael, yang dikenal luas dengan nama Once Michael, Ia lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1970 di Makassar. Pada tahun 1991 Once sempat bergabung dengan Varga 727 bersama Pai dan Andiliani dan merilis album berjudul Seribu Angan. Kemudian pada tahun 1999 Once bergabung dengan Dewa 19 menggantikan Ari Lasso sebagai vokalis, yang kemudian hengkang pada tahun 2010. Pada tahun 2005, Once juga mengisi soundtrack lagu berjudul Lova pada film dengan judul yang sama.